Kalau untuk teman-teman, kalau mau ke jabatan mending lewat depan aja. Soalnya kalau lewat depan aman ya. Wuh, Oke, motor kita harus jalan ke situ tempatnya. Oke, okay, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sidik jutul. Ini teman kita mau ikut melup ya. Jabatan. Saiki di try <tuk> Aduh, saya batuk geng Oh iya, dan saya tumbos Bocor ini, kak Oke lor, posisi jawatan itu Ada di Penco, ya, dan kita Masih berada di area jajak. Untuk perjalanannya, ya seperti ini Mendung-Mendung Syahdu Uh, untuk kali ini kita itu uh, jangan pernah ditiru ya Soalnya ini saya mau lewat belakang Jawatan tapi lewat belakang Biasanya itu kita lewat depan ya Tapi ini kita lewat belakang Kenapa lewat belakang bang? Ya soalnya uh, kalau kita lewat depan kan udah biasa Jadi kita lewat belakang Depan belakang bisa gitu nggak oh, saja nggak hujan loh ini oh, mengerikan kalau hujan jadi jabatan itu merupakan suatu tempat ya yang dikelola dan di situ ada sebuah sebuah banyak pohon terbesi yang sudah berumur ratusan tahun bahkan ribuan dia ya, bahkan ribuan soalnya untuk Pohon-pohon gede-gede -pohon, uh, seperti itu tidak seperti manusia yang punya after, jadi kita itu nggak bisa tanpa ada sebuah penelitian khusus untuk memantau kapan tumbuhnya sebuah pohon sampai mereka berkembang biak menjadi besar dan seperti itu. Lancarlah yang ngomongnya. Jadi, ini ada kawan, ya, ada penunjuk arah. Jadi saya berani. <laughs> kalau nggak ada penunjuk arah, Kayaknya saya nggak berani deh. Wah kita barbar -bar dikit. Jadi kalau untuk teman-teman, kalau mau ke jabatan mending lewat depan aja. Soalnya kalau lewat depan itu ee, pemandangannya suasananya itu dapat banget. <tuh> jadi jadi <tuh> <tuh> jadi saat ketika Anda bayar tiket sampai ke dalam itu mantap kalau di sana. Kalau lewat depan. Kalau ini saya lewat belakang. Saya suka belakang. Enggak enggak, saya suka depan kok. <tuh> Bang, kalau kita rekod lewat depan juga bisa sih Tapi ya itu tadi teman-teman kan banyak yang lewat uh, depan Nah sekarang kita lewat jalur belakang Kuburan celuring teman-teman Wah hijau ya Hijau-hijau CPU hijau. Desa Jeluring Apa lagi ya? Bentar-bentar Bentar, bentar. bentar. power bu ya SD ini mana sih kayaknya itu tadi apa ini SD sini nggak ada SD Oh SD nanti. ini ya bukan Wih SD nya mana? Oh ini, ini, oh ini Oh ini ketua kelas eh. Ketua Oh ini. SMA oh SMA gue? Bentar lor. Apa ngarep itu ya? Ini gue ngarep SD ya? Ini kah? SD Kok ini? kita harus. Jadi di sini itu banyak pintu masuk ke sono tapi enggak tahu yang mana. Tak aneh Saya tak muter-muter lagi teman-teman. Bang kalau kita enggak uh, ngandalin GPS tuh ya gini seluruh Kayaknya ini oh, ini SD kan tulisannya SD kan Rusak itu. Rusak iku. Oh iya SD. Oh iya iku SD ya. Oh ya SD lima, jadi kita masuk bener ini teman-teman. Nah ini ini tulisannya hancur loh. Jadi kita masuk. Nah sini ini tulisannya SD. Pokoknya banyak tower 3 itu baru kita masuk. Lima. <tulis> <tulis> nah, Wah ada kuburan loh. SD negeri lima, Solo. Nyata dia sudah tidur. Jadi kuburan lurus. oke ini rumah kosong lagi. Jadi di sini banyak rumah kosong. Oke lur, kita. Wanda, oh ini ada jembatan. Wuh, Dawur. Oke lor. Kini oleh yo, Le, kita putar-putar sedikit. Jadi ini uh, pohon trembesinya ya, ini puluhan tahun. Gak enak toko buka di sini. Jabatan. kita naik motor ini. Ini pusatnya di sini. Jadi untuk teman-teman yang mau eh ini sinjogo apa enggak? Oke. Okay. Gua toko buka. ini wong kok? Kadang sekelur ini dia jabatannya tuh di sini nah <tuh> jadi teman-teman kalau mau masuk lewat sini aja nah kalau lewat sini bagus cuma kita nggak bisa ya kita riba motor kita harus jalan ke situ tempatnya kaya oh, keren asli keren mantap kita coba lihat-lihat dulu kalau dulu itu sini bukan sebuah uh, wisata seperti ini ya dulu cuma kayak uh, kayak hutan gitu hutan lindung gitu sekarang udah dikelola, soalnya kata orang-orang dering, -orang, uh, apa itu dering ring itu loh. kalau so kita tadi muter lihat sini ya, di sini juga banyak tempat-tempat uh, kayak itu padepokan cuma tempat hati-hati ya, soalnya di sini tuh uh, rumput, rumput sekali. ular banyak Bayangkan kalau ke sini jam-jam uh, pagi gitu. Uh, keren. bisa kita lewat situ bisa lewat sini juga bisa. Hai, ah. tahu pohonnya itu uh, ditumbuhi pohon-pohon, ditumbuhi pohon. Gimana maksudnya? Saya aja sedikit pusing kalau kesini. sini jalurnya itu banyak, kita enggak tahu mesti kemana. Cuma kalau pohonnya ya seperti ini, teman-teman. Juga ada warung tapi tutup warung pinggir sawah lur. Pokoknya gede banget ini. Kalau udah lapuk dibiarkan aja nggak dipotong biar mereka jatuh-jatuh sendiri. Ya beberapa tahun yang lalu ada yang jatuh juga. Wah guys ini ternyata di sini ada palang pintu. memang nggak oleh Rono ya? Ya, oh iya iya, <laughs> kita diarahkan sama ibunya. <laughs> Kenapa kita lewat sini? Oh gitu. Wah, rungkut lur. <laughs> bu. kita keluar aja. Ini ada kopi es. Adikmu toh? Adikmu, adik-adik Adek, ini, ini wajibnya gak bisa ya? Metu iya, Pak. Yakin? Oke, kita keluar. Oke, lor. Jadi itu tadi sekilas info puter-puter uh, yang namanya pohon trembesi, jabatan. Jadi, kalau teman-teman mau kesini, monggo silahkan keren banget ini. Ini wisata alam. Di Jabatan Penjero Banyuwangi, oke, okay, sekian dari video gabut.